Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya sahabat gratisan se-Indonesia ketemu lagi dengan saya di RAN Tutorial ya oke teman-teman terima kasih banyak untuk semuanya ya dan sekarang eh, channel RAN itu sekarang ada iklannya ya teman-teman jadi terima kasih banyak dan untuk menjawab yang komentar itu yang komentar dulu itu 10 hari itu saya udah menjawabnya ya dan alhamdulillah sekarang eh, channelnya jadi cepat dapat iklan ya jadi untuk komentar yang dulu itu kan bilang dia e, ini channel e, channel share RDP free. Tapi channel ini enggak ada iklannya gitu kan, udah 1000 subscribe. Nah, e, sekarang e, alhamdulillah sudah mencapai target ya, udah ada iklannya juga ya. Alhamdulillah itu sangat cepat banget ya ini e, channel ini ya, teman-teman. Jadi ini sekitar 4 bulan ya ini empat bulan kebelakang tuh kan baru mulai kan. Nah saya kemarin mulai dari live ya e, kemarin kan e, susah banget ya naiknya ya. Jadi kalau dibiarin normal itu ya memang susah naiknya ya teman-teman ya untuk jam tayang itu naik turun naik turun naik turun gitu kan. Karena mungkin banyak klik bait ya jadi, yang diklik masuk enggak ditonton keluar lagi gitu. klik masuk itu klik bait itu malah jadi tekor ya ke jam tayangnya itu malah jadi berkurang gitu. Nah mulai dari live ini teman-teman ya. Mulai dari live ini dari tiga minggu, tuh ya, ini dari tiga dari minggu. Nah, ini mulai di sini, teman-teman ya. Mulai di gas, ya, teman-teman. Sampai akhirnya, di hari ini ada iklannya, teman-teman, ya. Jadi, alhamdulillah, ya. Oke, langsung aja, teman-teman, kita ke tutorialnya. Di sini, saya akan share bagaimana caranya install VPN di browser, ya. Ini dasar, ya, teman-teman kalau yang tahu wajib paham ya. Jadi saya kasih tutorialnya dari dasar ya. Nah, teman-teman di sini saya ada browser kosong ya seperti ini. Lalu teman-teman boleh eh, coba ketikkan VPN Chrome. Nah, seperti ini. Ada yang berbayar, ada juga yang frame, yang free ya. Ada juga yang free rasa premium gitu kan. Nah, teman-teman. Jadi di sini kita bisa Pilih opsi-opsi yang tersedia ya, kalau misalkan mau yang free ya silahkan free ya, tapi kalau misalkan mau berbayar di Shopee juga ada jualan kalau nggak salah ya, murah banget itu cuma dua puluh ribu kan, itu murah kan kalau untuk keperluan kita ya, nah di sini teman-teman eh uh, saya coba untuk cari brosek ya, brosek, nah ini yang cukup lumayan ya untuk VPN free ya. Browserk ini kadang-kadang sering saya pakai juga untuk browsing gitu, teman-teman ya. Nah, teman-teman yang paham pasti tahu ya. Nah, di sini saya coba ini. Nah, ini udah muncul browserk di sini ya. Kita hilang-hilangin dulu ini yang udah ada ya. Ini apaan ya? Nah apa-apa hilangin -apa, hilang-hilangin dulu aja ya. Oh, ini ok ya, hilangin. Tuh kan. Nah, ini browser tutorial tutorial ya, Nord ya. Nah, ini di Shopee juga ada Nord ya yang premium murah-murah ya 20.000. Nah, di sini ada Browseek ya. Nah, teman-teman saya di sini mau fokus dulu ke Browseek. Nah, di sini ada pin. Klik centang tanda pin ini. Jadi sampai biru kayak gini. Nah, teman-teman dia udah muncul. Nah, Browse ini dia itu free ya. Jadi ketika dia di on nah kita tinggal pilih nih mau server yang mana ini juga udah terkoneksi Nederland ya artinya dari uh, Belanda ya kalau Nederland nah ini sini ada yang premium premium nih bagus bagus nih kayak Australia tapi kita harus daftar dulu ya daftar dulu jadi premium ya ini banyak sekali tuh servernya ya untuk teman-teman yang mau daftar premium silahkan ya saya nggak promosikan produk ini ya cuma saya mau coba uh, share cara pasangnya Nah coba di sini kita pakai nederlan Nederlan Oke udah udah terkoneksi ya Kalau Singapura belum ya Coba kita Singapura aja coba ya Ini Singapura SD Nah teman-teman bagaimana caranya biar tahu IV ini bagus apa enggak ya. Jadi kita bisa cari tahu lewat IV atau WAR ya Nah kita bisa cari tahu lewat website ini IPv kita itu IP memang bagus atau memang blacklist gitu. Jadi kalau blacklist itu dia nggak bisa kemana-mana teman-teman ya ke sana sini ke blok Nah di sini teman-teman ya ini yes anonymous artinya yes anonymous itu artinya dia itu IPv yang melindungi si pemakai gitu. Jadi nggak ada informasi sedikitpun yang masuk yang diberikan kepada website yang kita tuju. Pokoknya kita masuk TikTok. Nah, ke website TikTok itu dia nggak ngasih informasi apapun dari dari si pemakai gitu. Aman lah kalau anonimus yang sering dipakai sama hacker, hacker ya, teman-teman ya. <laughs> ya Bang Ragio ya hekel ya, e, Bang siapa tuh? Bang Muhammad ya. <laughs> Oke, okay, ya lanjut lagi. Di sini dia udah 90%. Ya. Yang yang enggak ada itu ini bahasanya harus Singapura sama language ya. Jadi untuk bahasa Kalian bisa setting di setelan, ya. Tinggal klik lanjutkan seperti ini untuk bahasa. Kalian bisa tambahkan di bahasa ini. Kalian tinggal tambahkan sesuai keinginan kalian. Karena saya nggak bahas ini. Jadi saya cuma bahas di sini. Ini IP-nya bagus, gitu. Ya, di sini ada yes. Coba kita yang eh LAN tadi, ya. Nah, ini udah ngejar Ini Singapura, ya. Singapura ini, ini 90%, tinggal kita ganti jam sama sama e, bahasa, udah jelas, dia ya. udah sangat bagus ya Nah yang paham aja ini ya teman-teman ya, sini saya mau menjelaskan dengan detail sekali ya, teman -teman, ya. Jadi e, bagaimana caranya kayak gini, kayak gitu kan nah, Jadi banyak pertanyaan di live, dan ini mulai saya dari dasar ya Nah, di sini dia uh, IP-nya itu proxynya itu dia uh, anonimusnya tidak ya, berarti no, ya. Yeah. No itu tidak berarti ya no no no no, ya. Yeah. Lalu di sini dia window-nya Windows 7, ya udah window saya, ya. Yeah. Nah, untuk untuk DNS dia sesuai, teman-teman. Ini IP-nya bagus, cuma di sini enggak anonimus, ya. Jadi kedeteksi pasti informasi uh, kita gitu. beratnya eh akun kita yang login gitu kan kedeteksi di sini. tapi kalau enggak mungkin tetap dilindungi cuma ya bisa di bisa bocor lah gitu ya teman-teman ya. jadi saran saya anonimusnya ini harus yes ya saran saya. nah teman-teman jadi untuk install uh, browser ini apakah cuma di rumah aja Enggak juga teman-teman ya kita bisa masuk ke mozilla ya nah kita bisa masuk ke Mozilla coba kita Mozilla dua nah di sini kan Brosek. coba kita cek ada enggak Brosek di Mozilla ya jadi kita lihat dulu settingannya biasanya saya suka di quick quick ya ini proxynya dan ternyata no proxy oke kita lanjut aja ke VVN. bro bro gini ngetiknya ya Brosek. browser firefox nah ada nih buat firefox nah, jadi dia cukup bagus sih teman-teman ya -teman. saya recommended ke VPN ini ya untuk teman-teman yang pengen PPN, ppn nya free ini add-on untuk Mozilla dia bisa ya teman-teman kita ditambahkan nah oke izinkan lalu di sini dia seperti yang tadi bisa kita pilih ya atau kita setting ya ini kecuali premium yang ini ya Nah kita balik lagi deh ke home Nah, di sini kita start. Lalu, teman-teman, di sini kita pilih, misalkan US, gitu, ya. sama aja ya. Kita balik lagi ke Chrome. Jadi, VPN ini bisa di setiap browser. Kalau dia menyediakan, ya, kalau dia support di setiap browser, bisa. Nah, teman-teman bisa pakai ya. Untuk e, selanjutnya, ada pembahasan lain nih, ya. Jadi, saya di sini cuma ngasih tahu bagaimana caranya instalasi VPN di browser jadi ini juga penting ya teman-teman jadi harus ada di deretan eh video saya karena nanti ada ada berurutan gitu jadi nanti dipanggil lewat link yang saya sediakan jadi lewat link videonya itu sendiri ya jadi saya sediakan dulu cara install vpn nya jadi biar ada yang nanya nanti tuh ada judulnya ini gitu nah seperti itu teman-teman ya semoga ini bermanfaat ya segitu aja eh, cukup ya semoga ini bermanfaat dan ini menambah pengetahuan bagi yang belum tahu, tapi yang udah tahu, di skip aja, ya. Tapi jangan lupa, tinggalkan jejak like, komen ya, yeah, seperti itu, teman-teman. Jadi, biar nanti pas ada giveaway, pas ada terus di komentar, nah dapatlah dia nanti. Pastikan, nah, gitu, teman-teman, ya. Jadi, e, untuk instalasi VPN ini udah bagus, ya. ip nya juga keren juga, ya, untuk se, e, setara dengan free, nah. Untuk teman-teman semua ya yang udah subscribe, yang udah like, yang udah komentar, yang udah dukung channel ini sepenuhnya. Saya berterima kasih banyak teman-teman ya kepada teman-teman semua. Semoga berkah dan semoga kita terus bisa berbagi antar sesama. Segitu aja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.